guys jumpa lagi sama aku kali ini aku kayak mau uh, apa berbagi kesalahan aku sama kalian berbagi kesalahan aku sama kalian kayak apa hari ini aku masak air minum ya kan jadi ya kayak ini. jadi kalau di kampung tuh kita aku sebenarnya ini kegiatan aku tiap hari ya guys cuman kali ini aku kayak apa ini aku dapat mamaku cari kayu yang bagus dia bagi aku dia sharing sama aku jadi aku kayak berbagi konten sama kalian untuk nunjukin uh, kegiatan aku di kampung gitu kayak gini kayunya kayak gini aku tuh kayak nggak bisa bawa ya kayak gini Tuh kayak nggak bisa, nggak bisa gitu cari kayu kayak gini, nggak bisa. Apa nggak mampu untuk potongnya atau apa gitu, untuk motongnya nggak mampu. Jadi makanya aku kayak biasanya mau pagi Jadi kalau hari-hari itu maksudnya kalau air minum aku habis, ya aku biasanya pakai bambu gitu, pakai bambu untuk masak air gitu. Sebenarnya sih kalau ini kan cuaca kan panas. Jadi kalau cuaca panas kayak gini masih lah kan kita kayak dapat kayu kering di luar gitu Nah biasanya kalau orang, -orang di kampung tuh mereka tuh kayak nyetok-nyetok kayu gitu Memang dibikinin kayak rumah-rumah mereka stok untuk kayak persiapan untuk masak air di rumah-rumah mereka masing-masing gitu Karena aku tuh kayak maksudnya kan misalnya di kampung ini kayak masih baru gitu loh nggak ngerti Gimana, apa motong kayu, nebang kayu tuh gak ngerti gitu, jadi biasanya itu aku dibantu sama mama gitu. Jadi ikutin terus ya guys kegiatan aku. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe ke sosial media, dan di subscribe ya, di share juga ke sosial media kalian. Ya, kayak gini guys, kehidupan kita di kampung, apa? Kehidupan di kampung gitu loh. Uh, Kadang-kadang kita menunggu pemerintah mengharapkan kayak pemerintah bantu kita tuh kayak enggak Buat gue pribadi kayak mustahil gitu loh Jadi kayak kenapa mungkin kayak di zaman pandemi ini kayak banyak banget uh, masyarakat yang menggila gitu loh Wajar lah kayak gue aja yang hidup di kampung yang sebenarnya kayak gini kan gue air minum gua gak perlu beli gitu. Masak. Itu aja masih keteteran juga, guys, sama apa namanya? sama keuangan, apalagi kalau orang yang tinggal di kota terus mereka yang apa-apa harus beli, air minum harus beli, listrik harus bayar, bayar air untuk mandi juga harus bayar, kan kayak ya bisa stres juga sih kalau menurut gua gitu. Jadi sebenarnya kayak gua berkali-kali gitu kan maksudnya kayak gue juga berharap sih uh, kayak pemerintah tuh uh, ngasih bantuan tuh bener-bener kayak merata gitu tapi ya memang gue nggak dapat apa-apa dari pemerintah gitu malah yang ada kayak kemarin gue bayar pajak motor gitu yang ada tuh kita malah keluar uang kalaupun kita nggak misal kayak contoh kayak pajak kita nggak bayar juga kayak yang ada kita dibiarin aja sama sama petugas nanti ujung ujungnya pas kita bayar pas kita mau bayar juga ya denda juga gitu bisa lebih gede lagi gitu ya mau nggak mau kita harus tetap bayar gitu sebenarnya kalau dipikir pikir kayak apa keadilan yang merata bagi merakyat tuh menurut gua kayak nggak ada sih gue juga nggak berani kayak terlalu banyak speak up terlalu banyak ngomong gitu karena gue takut gitu kan takut salah ngomong takut salah bicara gitu tapi kadang-kadang memang kita perlu juga sih mengungkapkan apa yang kita rasain kita kalau enang namanya, namanya kita manusia kan kalau kita dikasih kalau kita dikasih keadilan kita kan nggak mungkin juga kayak apa menjelek-jelekan gitu kan di sini tuh yang gue lihat banyak banget sih orang kayak mereka punya mobil punya motor tapi dapat bantuan nggak tahu kalau gue pribadi sih gue cuma punya satu sepeda motor aja itu pun waktu itu dibeli memang untuk kaki gitu kan nggak nggak mungkin kita mau dari sini ke kota tuh untuk cari bahan sembako e, pakai motor tuh 30 menit, 30 30 35 menit. Jadi kan nggak mungkin jalan kaki. Itu makanya waktu tuh ambil sepeda motor. Jadi guys, aku mau cerita ke kalian. Jadi itu yang belakang itu Jadi tuh e, dulu kan Papa tuh waktu Papa tinggal di sini Papa tuh kan bangunnya main jam 1 pagi kan Jam 1 pagi itu dia udah bangun Nah dia tuh pernah masak air kayak gini juga Habis itu ditinggal Lama dia keluar Ditinggal apa nebas Ditinggal nebas kebakaran Makanya itu dikasih seng Tadi dia kan tuh pakai papan tapi itu bolong lobang Aku apa namanya Ini mungkin kalian gak lihat aku kayak Us uh, sederhana apa simpel banget masak airnya gitu kayak Cuma ditungguin doang Tapi nih guys kalau ini musim hujan Ini kan atap kan bocor kan Udah ininya ininya basah Habis tuh Kayak kita Aku juga cari kayu kan di luar langsung Gak nggak pernah cari kayu yang Ini kan Gak pernah cari Gak pernah nyetok kayak orang-orang Karena aku gak ngerti cari kayu Jadi aku bener-bener kayak belajar Menuhin diri sendiri gitu Kayak gini, tunggu dulu. Kayak belajar menunjang diri sendiri. Ya udah kalau apa pas mau masak air aku cari di hutan bambu kering. Kalau musim hujan tuh kan masih tetap basah dia kan, cuman kan bambunya sudah mati ya, itu dibakarnya tuh susah banget. Ini tuh masih pagi guys di tempat aku ini baru jam setengah masih pagi aku tuh kegiatan aku di rumah tuh paling kayak hari-hari tuh paling cuman pakai lipstick doang karena apa namanya kalau untuk perawatan muka sih udah enggak lah karena dulu kebanyakan perawatan muka ujung-ujungnya mukanya bopeng tapi segini masih mulus kan hmm. Ya nggak apa-apa sih dinikmatin aja semuanya Sampai kapan akan berakhir Jujur ya Mungkin nanti kayak Gue gua selalu bilang ya Bisa-bisa gue mati bukan gara-gara covid Bukan gara-gara virus Tapi gue mati kelaparan gitu Karena memang Apa Kayak sekarang ya gue kayak sempet Kemarin buka sosial media Terus temen gue di facebook bilang anda sempat bikin status kayaknya bakalan work from home lagi nih gitu kan kerja dari rumah karena apa ada virus baru virus delta gitu jadi kita tuh kayak yang mau cari pekerjaan eh, takut gitu loh takut sementara kayak artis-artis kan banyak ya kayak misalnya mereka masih bisa eh, Jalan-jalan ke luar negeri Terus kayak Masih punya kegiatan gitu Kita kita orang biasa nih Bener-bener sakit loh Bener-bener susah Kayak Apa kayak nyokap gue aja Masih bisalah dia kayak Ke sawah Masih bisa dia noreh, Yang bisa ngasih uang gitu Itu pun harga karet juga turun kan Nah buat kayak gua, Gue yang istilahnya bener-bener Dari kecil gak tahu apa-apa Di kampung ini Tiba-tiba Pulang ke kampung kayak gini kan susah juga ya kan nanti aku sambung lagi videonya soalnya ini kayak apa dah terlalu apa dah 9 menit jadi kayak nanti aku susah uploadnya ya guys aku sambung lagi jangan lupa ditonton sampai habis ya